gimana sih caranya dapat sertifikat kreator di like oke okay? nonton terus videonya jangan kemana-mana oh ya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya di bawah like comment and share nanti ya, gue kasih tau lagi cara-cara yang lainnya stay sunyi <tuk> itu yang ya ini udah terbuka itu jaringannya ini oke sudah terbuka ya kita langsung aja klik tombol pencarian di pojok kanan bawah yang ini ya nah sudah terbuka kita langsung aja masuk di pusat kreator ini ya kita klik pusat kreator tunggu sorry ya guys jangan ku agak lemot ini. Nah di sini kalian bisa lihat ya di data ini saya udah dapat sertifikat kreatornya. Nah kita langsung aja deh caranya sangat gampang banget. Di sini kita coba lihat di tugas tugas ya cara dapatinnya tuh di paling bawah sertifikat kreator, tonton 20 video ide nah, caranya kita buka di ide nah, sini banyak video-videonya kita tonton nih 20 video ya, tadi 20 video kita tonton ya dari atas juga bisa, dari bawah juga bisa terserah kalian deh intinya 20 video dan usahakan tonton 20 video. Jangan keluar dari aplikasi Nike, jadi bisa terhitung ya. Setelah kalian sudah nonton, otomatis nanti kalian bakal dapetin yang namanya sertifikat kreator seperti ini ya. Nah, sini juga banyak nih, ada yang lain-lainnya ya. Nah, gampang kan caranya? Oke, okay guys. Itu aja dulu ya. Nanti jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ya. Kalian mau tutorial apa? Nanti saya coba buatin videonya. Oke. Okay?